Tahun baru semakin dekat. Membuat masyarakat menunggu kabar kenaikan upah minimum regional, UMR, DKI Jakarta tahun 2023 dan sekitarnya. Pasalnya, Ibu Kota Jakarta dikelilingi oleh kawasan penyangga metropolitan seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Akankah UMR Jakarta 2023 tertinggi mengatasi buffer zone Ibu Kota? Periksa di sini. Dikutip dari Laman Resmi Pemprov Jabar-Jabar Prof. Go. ID dan Laman Arsip DKI Jakarta, Jih Jakarta, Go, ID, pada 9 Desember 2022, inilah nominal UEMR Jakarta 2023 dan 2023. daerah Sekitarnya UEMR adalah upah minimum regional yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya dan diatur oleh keputusan kerangka kerja regional. UMR Jakarta pada tahun 2023 sebelumnya diprediksi berada di atas 5 juta rupiah karena keputusan Departemen Tenaga Kerja membatasi kenaikan UMP (upah minimum provinsi) maksimal 10%. Sayangnya, harapan menembus 5 juta rupiah gagal. UMR DKI Jakarta tahun 2023 ditetapkan dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1153 tahun 2022 yaitu sebesar rp rupiah. Melalui surat yang sama dengan PLT DKI Jakarta yang ditandatangani Gubernur Heru Budi Hartono, Pemprov DKI Jakarta akan menyampaikan 3 paket tindakan. Ketiga paket tersebut meliputi bantuan jasa transportasi, penyediaan makanan dengan harga terjangkau, dan biaya pelatihan bagi karyawan, pegawai dengan kriteria KTP DKI Jakarta, di mana gaji maksimal 1,5 kali lipat dari yang diumumkan. Bagaimana dengan daerah sekitar Jakarta? Kenaikan 7. 88 persen membuat upah minimum Provinsi Jawa Barat. UMP naik dari 1,84 juta rupiah menjadi 1,98 juta rupiah. Sekda Jabar Setiawan Wangsaat Maja mengumumkan UMP 2023 sesuai surat keputusan Gubernur Jabar yang ditandatangani pada 25 November 2022. Hari ini kami terima informasi atas keputusan Gubernur ini yang ditandatangani pada 25 November 2022, kata Setiawan Wangsaat Maja. Kemudian sekretaris daerah, Sekda, Jabar mendeklarasikan UMP 2023 Pemda Provi. Jabar mengikuti Permenaker nomor 18 tahun 2022 dalam penetapan upah minimum tahun 2023. Lantas berapa upah minimum kabupaten kota, UMK 2023 untuk wilayah sekitar ibu kota Jakarta? UMK tahun 2023 ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 5617 Cap. 7.76 puluh 2022 tentang UMK Tahun 2023. Menurut Gubernur, keputusan ini berdasarkan berbagai pertimbangan, kata Taufik Rahmat Garsadi, Kepala Dinas Migrasi dan Tenaga Kerja Jabar, pada pengumuman UMK Tahun 2023 di Gedung Sate, Kelurahan Kabupaten, Kota Bandung, Rabu Malam, 12 Juli. 2022, berikut daftar UMK 2023 untuk Bekasi, Bogor dan Depok. Kota Bekasi 5.158.248,20 rupiah. Daerah Bekasi 5.137.575,44 rupiah. Kota Depok 4.694.493,70 rupiah. Kota Bogor 4.639.429,39 rupiah daerah Bogor 4.520.212,25 rupiah. Dengan diumumkannya keputusan UMK 2023 di Provinsi Jawa Barat, maka Wemer Jakarta 2023 resmi lebih rendah dari UMK Kota Bekasi 2023.